Halo teman-teman, apa kabar kabarnya nih? Pasti sehat olah selalu ya Nah, dalam video kali ini, tonton aja Mau ngebahas seputar bocah viral yang selalu mengocokkan jari tengah nih Siapa dia? Mari kita simak cemberikan video pocah yang viral itu ya guys nah kalau sudah lihat pasti kalian bertanya-tanya siapa namanya ya kan bocah ini bernama Kamaludin dia memiliki halaman Facebook yang kini sudah diikuti sekitar empat puluh ribu pengikut ya guys tahu nggak nih guys Kamaludin merupakan bocah berkebangsaan Thailand ya dia tinggal di kota baru Thailand Selatan tepatnya dialah Yah ternyata sebagian dari kita mengira bahwa bocah tersebut adalah orang Indonesia ya kan admin juga gitu mengira dia orang Indonesia. Mayoritas penduduk di daerah tersebut adalah muslim dan etnisnya adalah melayu Kamaludin kerap membagikan foto-fotonya dengan berbagai caption dan salah satu captionnya menyebutkan bahwa dia ingin menghapus semua foto-foto yang mengangkat jari tengahnya nih Tahu gak nih guys, ternyata Kamaludin mengaku mengidolakan Kabilami Me dan ingin mengobrol dengannya lewat sambungan telepon Semoga apapun yang diinginkan oleh Kamaludin segera tercapai ya Gak cuma itu nih guys, Kamaluddin ternyata sedang sibuk syuting film pendek ya dan memainkan peran utama.